Hai hey guys, ketemu lagi dengan aku Oh ya, di video aku kemarin Ada kesalahan Untuk Pertama kali Buat YouTube Yang pertama Harusnya ada Akun Google Sekarang punya akun Google kalian bikin akun YouTube akun YouTube kegapa nah baru kawan-kawan bisa ngeyuku ceritakan pada dunia kencang yuk Video-video angga, Itulah kalau Yang pertama kali Mau ngeyukup Oke okay, Sekian video kali ini Langkitkan video aku selanjutnya Jangan lupa like, subscribe Dan nyalakan loncengnya ya guys Bye